Gila kali tahu ya. Terlalu ngesum, we. Eh. Oh. Halo. Halo. No video. Eh, ini video. Kenapa kamu di sini? Kita mau syuting. Syuting, syuting apa? Buat competition. Cie. Yeah. Yeah. <laughs> Minbun. <laughs> Stay tune ya, guys. Hanya ada di channelnya, Cey Sandra 1,2,3, <tuk> <tuk> tutup Tumpah lagi <tuk> What's in my bag ya? Iya Udah tas aku dihujat banyak orang karena aku kecil. Tapi aku aku sayang sama dia. Eh, rompet di sini ada masker. Di sini ada. Ya udah, itu aja, guys. Oh, depan depan. Ya, ya, guys. Ini, ada duit kecil aku punya. Ini tuh super.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 Yeah, Biru-birunya ya. ya. Bed, bed, oh bed, bed. aku tahu, aku tahu, tahu. Kameraku pernah gitu kemarin. Diapain? Oh, oh Terus aku bawa, ya itu ya, servis, Pak. Nah, <laughs> oh. Karena oh, <sh> <laughs> <laughs> kan ini, aku nih, itu namanya manusia-manusia. Iya, iya. Eh, tersemas kembali enggak lima angka. Terus enggak dapat kredit kok. Hah? Dapat Apa? Dua kata pun tanya, dapat we. Aku lagi sih. Siapa-siapa <laughs> Banyak semua. Kacau eh, banget, kadang informasi dari juga tidak akurat, Bro. Oh, cut cut cut. My god, mommy for you. Kayak gimana hapenya? Bunyinya. Usangannya... Dia habis bumerang kan? Mirror selfie kan? Wah, oh, keren-keren tuh. HP-nya <laughs> ditinggalin <Keren -keren> tuh. <laughs> tuh. Habis itu mukanya kayak <laughs> <laughs> Oh, aku. Dia. Why? kira-kira kalau kita bikin film horor gitu terus aku kayak gini dibilangnya apa ya? Wih. mulus gila cantik kan tulisannya? Udah ya, pas ya? Pas, pas. Pas. Halo? Kita baru makan. Iya, kita habis makan Century, guys. Baterainya habis. Jalan. Ya <laughs> No! Udah beli, belum sih. Hah? itu ada penampakan pun di dalam, penampakan ada penampakan di dalam kamar. ini aja kan? iya sini. boleh pinjam ya? demi. satu keluarga? keluarga Gak takut lagi, gak nafsu makan karena ada bun Dia gak tau, pokoknya ngelas selainnya sama dia. pokoknya iya, banget iya, iya kemana banget nih? Mau banget? Mau Sandi, ngapain lu di sini? Aku ini makan. Ini ngapain? Sandi ngapain? Iya makan juga balas. kenapa? dong. Kamu Oke. Ya. Gimana ya? Bukan Sandi, aku juga.